Aku Wahyuni, 28 tahun asal Bali. Aku mau share pengalaman aku menggunakan Slim Tripinity. Ya, jadi sebelum aku menggunakan Slim Tripinity ini, aku sudah mencoba berbagai jenis diet dan juga supplement diet, namun tidak berhasil. Tapi setelah aku menggunakan Slim Tripinity ini, berangsur-angsur berat badan aku tuh menurun. Dalam waktu 3 minggu, berat badan aku turun 3 kg dan perut aku yang dulunya buncit Sekarang udah kempes Badan jadi ringan diab jadi lancar Jadi senang banget deh kalau pakai ini